Oke okay, Sobatku, Assalamualaikum semuanya di berada? Nah sekarang kita berbagi sebuah informasi ya, cara kita transfer sesama BSI lewat ATM teman-teman ya. Nah ini kan saya transfernya dari BSI ke BSI orang lain teman-teman ya, dengan jumlah 721000 Nah nanti pada video kita akan berbagi sebuah saldo gratis juga buat teman-teman ya, tapi salahnya silakan nih buat teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe, like, dan tonton video biar tidak gagal paham. Apakah dia pakai kode pas kita transfer dan apakah ada biaya administrasinya akan kita jawab pada video ini teman-teman ya. -teman. Oke pertama, silahkan teman-teman langsung aja eksekusi ya, masuk ke mesin ATM seperti biasa. Masukkan kartu ATM-nya. Nah kemudian pilih bahasa Indo. Lalu silahkan masukin PIN teman-teman. Ya, masukin pinnya. Setelah itu, setelah dimasukkan, silakan teman-teman tunggu sebentar. Dia otomatis dan pilih menu utama, kemudian pilih yang transfer, lalu pilih ke bank BSI lainnya. Kemudian tekan iya untuk kita melihat struk bukti transfernya. Ya, tekan ya ini Nah, teman-teman uh, Di sini apakah dia pakai kode ya Nah, ketika kita mau masukin nomor rekening uh, Pada tahap ini Ini tentu tidak pakai kode Karena kita transfernya sesama Bank BSI Bank Syariah Indonesia Teman-teman ya Jadi tidak akan Ada sebuah kode-kode khusus Gaya tekan OK kemudian Kita tunggu sebentar Nah, akan keluar namanya kalau sudah keluar namanya seperti ini berarti sudah aman, tekan lanjutin, kemudian Kemudian masukin nominal, teman-teman ya. Nah nominal di sini uh, terserah sesuai dengan kebutuhan yang mau ditransfer ya sesama BSI-nya. Nah teman-teman, apakah apa namanya, maksimalnya transfer berapa? Nanti kita jawab dari video ya. Akan nah, tersebut seperti ini, ya. Jadi dia namanya... Nomor keringnya kalau sudah sesuai tekan iya saja kalau sudah benar semua data-datanya di sini. Oke okay, kita tunggu sebentar maka di sini akan keluar sebuah bukti transaksinya di bawah ini. Oke okay, sudah berhasil sangat simpel sekali ya. Haha <laughs> ini dia nih tinggal tekan tidak saja biar langsung apa namanya keluar ATM kita. Oke okay, gimana sangat simpel gampang sekali bukan ya. Nah buat teman-teman yang bertanya Apakah ada biaya administrasinya setiap kita transfer ke BSI orang lain? Jawabannya tidak ada, teman-teman. Jadi gratis, aman 100% karena kita menggunakan daripada sesama ATM-nya. Nah, teman-teman, ini wajib Anda bersama dan silakan buat teman-teman yang merasa terbantu dari video buat subscribe-nya, like, komen dan share video ini. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.